Mungkin lebih baik begini Menyendiri di sudut kota ini Ku tutup pintu hati Untuk semua cinta Walau batin ini menangis Jangan datang atau titip salam Hanya menambah luka di hatiku Hapuslah namaku Hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada Aloha well, Jangan datang atau titip salah Hanya menambah luka di hatiku Hapuslah namaku Hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada Lagi. walau harus lakui, hanyalah kau yang sangat kusayangi hati kebuntai mencari pengganti di pun tak ingin mencari pengganti dirimu Oh hatiku pun tak ingin menjadi pengganti dirimu